dan terhangat sekitar Leslar tentunya. baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini bangun akan mengingatkan kembali kepada seluruh fans Leslar sejati yang mana jangan sampai lupa untuk saksikan cinta apa di Leslar di Anteve Persahabatnya Spesial Pengajian mulai jam 7 pagi live di Anteve ya kita harus selalu mendukung, mensupport, dan mendoakan yang terbaik Untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Billar. Jangan pernah putus doa untuk kakak dan dedek Lesti persahabat ya. Doakan yang terbaik untuk mereka berdua Dan berikutnya persahabat, ya, Bang Limin juga akan menginfokan Untuk cara memvote dedek Lesti dan Rizky Billar. Di sini kita lihat persahabat yang diunggah oleh akun Leslarken dari 01 cara voting. Yang pertama download aplikasi video versi terbaru di Play Store atau Android persahabat ya. Yang kedua login dengan akun video kamu dan yang ketiga jangan lupa verifikasi akun video menggunakan alamat email atau nomor ponsel yang masih aktif. Pilih akun lalu klik video games Yang kelima, pilih kategori di konser sosial media LIDA 2021 yang kamu inginkan Yang keenam, klik mulai lalu vote salah satu kontestan favoritmu di setiap kategori Dan yang terakhir, apabila kamu pelanggan video premier Maka kamu bisa langsung vote sampai lima kali setiap 15 menit Dan jika kamu bukan pelanggan video primer maka kamu hanya bisa vote sebanyak satu kali, itu bersabat ya. Tentunya yang belum bisa cara memvoting lihat cara ini. Ini adalah cara untuk memvoting idola kita, kesenengan kita, Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan, tentunya bisa mendapatkan penghargaan. Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sebuah unggahan IG-nya Bang Ariel Tentunya hari ini Abang Bilar di lokasi syuting persahabat ya lanjut kerja nih Masya Allah luar biasa, doakan yang terbaik juga Mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran syuting hari ini Amin alamin Berikutnya kita lihat juga ada unggahan spesial persahabat ya, Ini momen ketika Lesti dan Bilar tentunya jalan-jalan persahabat ya ke Bandung Masya Allah luar biasa ini adalah salah satu momen karaoke Lesti dan Rizky pilar tentu ini membuat kita semakin bahagia dan bangga melihat keduanya saling bersama tentunya persahabat ya doakan selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya persahabat kita lihat di sini ada unggah spesial dari kami Chan persahabat yang Masya Allah mengunggah sebuah postingan bersama Dede Lesti semalam Tentu ini membuat kita semakin bangga persahabat ya kepada Lesti Kejora Masya Allah tentunya rajin dan selalu ingin belajar Lesti Kejora persahabat ya Untuk mempelajari tilawani Masya Allah luar biasa Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kak Michan Kadang hidup kita dibuat seberantakan mungkin agar Allah bisa membangunnya baru kembali dengan bersih tanpa ada gangguan dari masa lalu. With dedek Lesti Gejora luar biasa, Masya Allah semakin bangga dan bahagia kepada Lesti Gejora. Doakan yang terbaik persahabat ya, mudah-mudahan tentunya lancar untuk niat baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan berikutnya, para persahabannya harus sebuah unggahan dari guysnya Kami yang mana kita lihat di sini memposting sebuah pertanyaan dari para fans yakni dari akun Ziyadatul Fariha di situ mengatakan penasaran apa WA nya sama Lesti Sisi si, netizen kepo katanya ya Ada jawaban dari Kak Michan Kemarin udah di post tapi karena jadi rame Dikira spoiler akhirnya aku takdo Tuh persahabat yang terjawab ya bun Kata Kak Michan Ini jawabannya persahabatnya yang penasaran Tentunya sudah dijawab oleh Kak Michan Lewat IG IGN pribadinya. Dan selanjutnya, para kita lihat, di sini ada kabar terbaru dari Kariski ke Makeup ketika live Instagram para ya, dengan gembiranya tentu mengundang Dedek Lesti ke Jorah untuk berkomentar. Para sahabat ya, kita lihat, Dedek Lesti mampir di live Kariski Makeup dengan berkomentar, hadeh kata Dedek ya?" <t's plain vegetation> Masya Allah, para ya. Tentu hanya bisa kariski make up yang bisa mengundang Lesky Jora Itu yang disampaikan oleh gorgeous persahabatnya ketika live-nya. Mudah-mudahan dedek Lesky juga selalu diberikan kesehatan persahabat. Selalu kompak, selalu solid mendukung idola kesayangan kita. postingan tersebut telah diunggah atau di post kembali oleh aku Leslar Underskor Saburutai. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Gorgeous cuma di Korohaya gitu," katanya ya. <laughs> Cute banget, mudah-mudahan ada kejutan lagi, ada kabar lagi yang kita dapatkan. Tetap stay tune, tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh